ku seorang diri langit pun terasa gelap gelap sekelam hatiku bunga cintaku hilang langsung dan di telan dusta hanya kau yang ku sayang hanya kau yang kucinta oh hilanglah sudah tiada ya, Hidupku kau dusta padaku, kau ingkari janjimu yang dulu. Bunga cintaku hilanglah sudah. kau yang ku sayang Hanya kau yang ku cinta Namun mati ya Tak down kind of... my me Oh, berdihnya Hanya kau yang ku sayang Hanya kau yang ku cinta